Halo sobat serbaguna, ini adalah buah melon dari famili Cucurbitaceae dan yang ini adalah varian melon golden yang memiliki ciri khas renyah dan sangat manis, berbeda dengan varietas melon yang ini dan yang ini. Ada hal lain yang cukup menarik bagi saya. Di sini tanaman melon varietas golden dibudidayakan oleh para santri di pondok pesantren ini. Mereka juga menjajakannya secara langsung dalam keadaan segar di tepi jalan depan pondokan mereka Selain diajarkan ilmu agama, ilmu sosial dan ilmu pengetahuan Mereka juga dibekali cara hidup mandiri dan berwira swasta Buah melon, memiliki manfaat penting bagi kesehatan Zat-zat gizi yang dikandungnya sangat baik untuk kulit, mata, saraf ginjal serta mampu menjadi penangkal kanker kadar vitamin C asam ascorbat per 100 gram sekitar 34 mg. vitamin C ini dapat diandalkan sebagai antioksidan yang menangkal radikal bebas